Kala Cineam ke 182 tahun Hari ini itu adalah yang pertama kali Sebetulnya tanggal 14 Agustus besok Hari lahirnya Cineam Dan baru kali ini dilaksanakan Saya berharap momen ini kita jadikan sebagai wujud kebersamaan Meniadakan rasa-rasa primordial -rasa Kemudian egoistis sehingga dengan acara Milangkala ini ada rasa tanggung jawab yang besar, yang banyak dari warga masyarakat, dari tokoh, sehingga bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah. Itu harapan pertama. Harapan yang kedua, untuk motivasi warga masyarakat Cineam dalam melaksanakan aktivitas keseharian, sehingga kita sudah jeda, sudah berhenti beberapa tahun ke belakang karena ada musibah Covid, nah hari ini kita bersama-sama untuk uh, merepres diri, sehingga ada uh, kebahagiaan masyarakat. Karena tugas kami, pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, apa yang kita bisa di, uh, berikan kepada masyarakat kami. Kemudian yang ketiga, dengan adanya momen uh, mulang kala yang ke-182 ini, mudah-mudahan menjadi suatu wasilah untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dengan sesama warga masyarakat dan juga sesama pemerintah leading sektor pemerintah, mitra kerja pemerintah sehingga sama-sama bekerja untuk menciptakan harmonisasi di dalam kehidupan berbangsa bernegara khususnya di masyarakat Cineam saya lihat antusiasnya sangat banyak sekali karena kami juga menyediakan beberapa tenda 10 desa UMKM sehingga produk-produk masyarakat home industry itu disajikan di dalam UMKM yang kami sajikan menjadi 10 UMKM yang diwakili oleh pemerintahan desa Kemudian juga hari ini ada pameran eh, cikal bakal Cineam dari eh, Tapak Jelas Negara Tengah itu berterkait dengan galuh juga. Nah, kemudian yang selanjutnya hari ini juga ada pentas eh, pencasilat seluruh padepokan pencasilat kecamatan Cineam ada 11 tadi ditampilkan bukan hanya utusan murid-muridnya tetapi juga ibing gaya dan juga eh, apa namanya. Eh, itu guru-guru, gurunya suhunya, gurunya ikut tampil, memberikan e, tampilan yang terbagus bagi peserta didiknya juga untuk masyarakat. Sangat banyak tadi masyarakat yang hadir karena kursi kami sediakan 2.000, kursi kami sediakan 2.000, kemudian juga panggung ini adalah 10 meter ke 10 meter untuk wayang golek. E, yoga suara Sunandar Sunaria, insya Allah nanti malam jam 8 kita akan menyaksikan seluruh warga masyarakat Cineam dan atau masyarakat tetangga. Siapa saja silahkan karena ini terbuka untuk umum untuk saja menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman, ketertiban semua. Kita benar-benar ini tontonan supaya menjadi tuntunan bagi kehidupan bermasyarakat meningkatkan budaya dan ini adalah budaya adiluhung itu yang bisa kita sajikan untuk peserta didik dan juga untuk generasi bangsa yang akan datang karena hampir e, mereka hampir pun hampir punah dan tidak sudah sudah lupa gitu kan seperti apa wayang, bagaimana ceritanya, dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan lah. Dan besok terakhir adalah tablik akbar. Nah itu di hari haknya tablik akbar eh, Profesor Dr. Kiai Haji Moksin MPsi dari eh, pimpinan Pondok Pesantren Al Ikhwan. Jadi puncaknya sekarang ya Pak? Puncaknya wayang. sekarang, wayang golek. Iya. Untuk anggaran itu sendiri, Alhamdulillah eh, kami tidak menggunakan dan tidak eh, mengajukan kepada eh, APBD atau APBDes, apalagi APBN. Ini murni dari hasil eh, Sumbangan partisipasi sedekah dari tokoh-tokoh masyarakat, warga masyarakat yang berusaha di Cineam Yang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberikan rezeki yang lebih, kemudian disedekahkan, kemudian disumbangkan ke penelitian Kemudian juga orang Cineam, masyarakat Cineam yang kerja di luar Cineam Nah sehingga sama-sama mereka juga menyumbang Dan ada juga sponsor utama namanya Bapak Yoyon Johan, STMT beliau juga orang Cineam asli di dusun Sinang Rasa, desa Ciampanan, kecamatan Cineam, yang juga bekerja di luar kota di Jakarta. juga uh, Asep Strawberry atau Astro asli orang Cineam dan juga beliau uh, membantu acara ini dan juga masyarakat masyarakat lain yang uh, tidak dapat sebutkan saya satu persatu, tetapi alhamdulillah sangat antusias karena ingin menyaksikan uh, rangkaian acara milangkala tingkat kecamatan Cineam ke 182 tersebut. Rencananya ini akan dibuka oleh Wakil Gubernur ya? Siap, insya Allah saya komunikasi dengan uh, Sekri Pak Wakil Gubernur dan juga Sekri Bupati Tasikmalaya Alhamdulillah kedua-duanya respon Sehingga insya Allah nanti malam jam 8 atau jam 20 Pak Wakil Gubernur Jawa Barat dan juga Pak Bupati Tasikmalaya akan hadir ke tempat ini Dan sesuai dengan rondon yang keluar dari pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya Sudah dapat kami terima Dan A1 beliau insya Allah hadir Terima kasih.